Mulai saja kepada Pertanyaan pertanyaannya masih seputar FBI ya, masih seputar. Ya, keberadaan atau esistensi pengurus FPI, aturan-aturan di dalam uh, mekanisme internal FPI. Masih segitu saja. Belum masuk ke materi, yaitu kan sangkaannya ini pasal 160 KUHP pasal 216 KUHP dan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah itu sama sekali belum disentuh. Misalnya 160 itu apa, tindakan-tindakan apa yang berupa penghasutan? Belum ada. Kemudian pasal 216, tindakan-tindakan apa dari yang disangkakan yang disebut melawan petugas. Kemudian pasal 93, perbuatan apa yang menghalang-halangi pelaksanaan dari jangkaraan kinaan. Kemudian apa yang menyebabkan misalnya uh, kondisi secara masyarakat? Sama sekali belum ada. Ya. Jadi, saya sampai sudah 9 jam ini juga uh, biasanya pengalaman kita 9 jam itu sudah masuk materi itu dia ya, sudah di ujung tuh katanya tapi hari ini baru permulaan namanya ya saya kira itu dan ini akan apa pak yang ditanyakan yang dibahas kira-kira tahu saya itu sepenuhnya ada di ininya penyidik ya strategi uh, penyidikan kita nggak paham kita ini uh, sebagai terperiksa yang hanya menjawab menunggu saja apakah arah mananya. Jadi nanti apa akan dilakukan nakhana? Saya tidak tahu juga. Itu juga kewenangan penyidik bukan kewenangan saya selaku kuasa hukum ya. Oke okay. masih seputar aja, bisa, apa, yang... nah, ada, kerumunan aja maksud apa? Makan makanan? Tidak ada, nggak ada kerumunan bermita, belum berkerumun. Baru ber -ba pertanyaannya masih seputar FPI, uh, yeah. ya? Identitas. Belum masuk ke soal kerumunan, belum masuk ke karantinaan, belum masuk kepada penghasutan, belum masuk kepada melawan petugas. Ito. Belum ada, tidak? Ya kan? Oh saya tidak tahu, Bisa, ya, oh, aku oh, aku. tidak tahu. Karena saya tidak punya informasi itu, ya. Okay. Tapi dari acara ada batasan nggak satu kali dua puluh empat jam pemeriksaan atau bagaimana? Pemeriksaan, pemeriksaan itu kan kewenangan penyidik. Kan dalam HP kan di, kan dua 24 jam itu bukan, bukan itu bukan. di pohak itu yang satu kali dua puluh empat jam itu penangkapan oh, bukan pemeriksaan. Pemeriksaan, pemeriksaan bukan. itu kapan saja boleh dilakukan, ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Sedikit okay. soal maksaan ya. Ya belum tahu kita, nanti aja ada informasi baru yeah, ya, insyaallah ya. Ya, sabar ya. <tok>